Anjas. Jalan-jalan, ketemu Acil. Oh, Acil yang membawa garam. Oh, Apa-apaan banyak, -banyak <tik> dengerin dia mari kita berperang ya mari kita menghina salah satu game mari kita berperang dan kata-kataan tidak boleh damai hey anak-anak kampret ya tidak boleh damai bang <Sujur> <Sukur> <Sukur> <Sukur> <Sukur> <Sukur> banget Si Erpan nih, tapi aslinya nggak kayak gini loh Dia aslinya lebih kalem loh Sama kayak gue di video itu Lebih bacot Tapi aslinya lebih kalem Kayak menciptakan personality itu seperti itu ya Tapi walaupun si Erpan ini Ngatain-ngatain game Ngatain orang Ngatain apa Kayak orang-orang udah tahu Kalau emang dia tuh kayak gini Makanya hidup retail ajalah aja lah Gak usah hey, bos. Soundnya ngegas Di lobby sok keras Namun anti mental ketas repair nih bos Boleh ngatain